Oke, okay, aku akan ngajarin kamu bagaimana cara membuat seseorang hubungin kamu, ngajakin ketemuan, minta maaf, bilang I miss you atau mengungkapkan perasaan menggunakan Law of Assumption. Kamu bisa lihat testimoni berhasil dari netizen di semua video-videoku TikTok, YouTube, Instagram, kamu bisa lihat. Ini berhasil, beb. Bukan cuma netizen, tapi di aku juga udah berhasil selalu dari beberapa tahun yang lalu Dan sekarang aku mau ngasih tahu ke kamu gimana caranya aku membuat seseorang yang udah hilang, ghosting, cuek Jadi obses, jadi ngejar, jadi yang hubungin duluan terus, ngajakin ketemuan, bilang kangen, dan everything Pokoknya sesuatu yang kamu ingin dapatkan dari si orang ini, kamu bisa menciptakannya, yang pertama pakai teknik namanya law of assumption, kamu bikin asumsi bagaimana sih orang ini menilai kamu, memandang kamu seperti apa, jadi contohnya kayak, oh iya yeah, dia suka banget sama aku, aku tahu kok, aku bisa ngerasain, dia lagi kangen, dia lagi mikirin aku terus, dia pasti hubungin aku dalam waktu dekat, aku bisa ngerasain, gitu loh jadi kayak, apa yang kamu inginkan si orang ini memikirkan tentang kamu, oke okay? kayak kamu beda dari orang lainnya atau kamu orangnya sangat hot, seksi, dia suka banget sama senyuman kamu gitu. Terus yang kedua kamu menggunakan uh, visualisasi sebelum tidur. Jadi kamu kan udah ngantung ngantuk nih, kamu merem, oke? Okay? Daripada kamu overthinking kayak dia masih sayang sama aku nggak ya? Eh udahlah dia kayaknya mang ghosting. Coba deh di switch pakai pikiran kamu ngebayangin dia lagi pegang HP-nya, cari nama kamu. Oke, okay, terus dia ketik di WhatsApp kayak kalimat yang ingin kamu dapat gitu loh Apakah permintaan maaf, apa kabar, ngajakin ketemu, nah itu Kamu bener benar harus clear mikirinnya bener-bener harus bisa, ngerti gak sih? Nah terus yang ketiga, oke okay. Surrender abis itu relax. Aku mau ini yang paling penting soalnya kamu benar-benar harus pasrah, lepasin ke langit, nggak usah dipikirin lagi, nggak usah fokus ke 3D live realitas saat ini. Dia belum obses, dia belum ngejar, dia belum nelpon, belum ngajakin ketemuan, belum ungkapin perasaan. It's okay, relax. Jangan kamu surrender, eh jangan kamu panik, jangan kamu kayak ngecek HP terus dia belum hubungin gitu kalau kamu masih melakukan itu nggak akan berhasil teknik ini oke okay? bener-bener kalau kamu mau berhasil harus relax dan pasrahin aja ke langit kalau dia belum hubungin ya that's fine kamu move on kalau perlu kamu cari gebetan baru kamu sibukin kerja cari duit uh, kamu punya hobi apa gambar nyanyi berenang apapun terserah kamu sibukin diri Nggak usah mikirin dia tiba-tiba nanti dia nongol dan ketika dia nongol, kamu langsung kayak, wow, kok bisa ya ini berhasil ya, gila gitu Kamu akan balik lagi ke video ini, komen, dan kamu kayak, thank you so much ya kak Membuat seseorang menghubungi kamu menggunakan teknik no contact period dan juga kekuatan pikiran Setuju banget sama yang no contact, works really well, see, I told you Aku udah sering banget praktek ini, bikin orang yang dulunya ghosting, satu bulan, 3 bulan, 10 bulan, semuanya balik lagi Menggunakan teknik ini Hati-hati yang mau nyoba soalnya powerful. Oke, sekarang serius. Yang pertama, kamu benar-benar stop everything, nggak usah kontak dia, hapus nomornya. Kalau perlu sosial medianya di mute, jadi kamu nggak nontonin story-nya lagi. Terserah kamu mau block dia, mau hapus nomornya, pokoknya terserah kamu. Yang penting kamu menghilang dari muka bumi ini, nggak bisa diakses, nggak bisa dihubungin, nggak bisa ditemuin. Nah ini banyak cewek yang melakukan kesalahan ketika cowoknya berubah jadi cuek, ghosting, berhenti ngubungin dia Dan dia malah yang nelponin cowoknya terus ngejar-ngejar Kamu kenapa sih apa salahku Itu yang malah membuat cowok jadi makin kabur Tapi yang harus kamu lakukan itu kebalikannya You mirror his action, dia stop, kamu juga stop Dia berhenti ngubungin kamu, kamu juga berhenti ngubungin dia Ikutin permainannya Di sini cowok akan bingung Beneran bingung, cowok akan mikir kayak bentar-bentar-bentar. Kok nih cewek nggak nyariin gue ya? Gue menghilang nih seminggu. Kok dia nggak panik? Kok dia nggak nelpon gue? Apa jangan-jangan ada cowok lain ya? Terus dia mulai insecure, dijamin deh. Cowok biasanya rata-rata begini, karena mereka punya ego yang tinggi. Nah yang terjadi di Indonesia itu rata-rata 90% cewek, pasti ngejar cowok. Karena ajaran guru yang beredar di Indonesia tuh memang nyuruh cewek tuh jadi lebih proaktif, ngejar-ngejar cowok tuh. Ya aku lihat selama ini ya kan. Tapi sekarang yang harus kamu lakukan adalah menjadi feminine energy. Kamu cukup diem, sit back, relax, punya hobi, kegiatan yang menarik, kamu cantik-cantik aja. Kamu kerja cari duit, naikin value, skill, cantikin diri, apapun semua yang bikin kamu sibuk. Kamu move on, bener-bener ini kamu bukan bermain game lo ya. No contact ini, tapi kamu bener-bener ya. Stop sama dia. Udah kan, ketika kamu praktek nih, udah satu bulan, tiga bulan kamu kuat, enam bulan kamu bener-bener no contact dan kamu move on. Syukur-syukur kamu ketemu cowok yang lebih baik dari dia. Kalau dia nggak balik, ya nggak masalah, Bunda. Mohon maaf nih, kita udah nggak di level yang sama karena energi kamu udah lebih tinggi sekarang. Udah-udah jadi be the best version of yourself gitu. Tapi percaya deh sama aku, men are always come back ketika dia ngelihat kamu udah happy, ketika kamu udah gak peduli sama mereka. Ini yang dinamakan dark feminine energy dan selalu works like magic. Kalau kamu mau membuat seseorang untuk hubungin kamu menggunakan law of assumption, all you need to do, be delusional. Jadi kalau katanya Neville Goddard, dia bilang just be delusional, ngehalu gak apa-apa. You keep telling yourself kalau dia suka sama kamu He can't stop thinking about you He will text you, of course Kamu terus-terusan afirmasi, afirmasi, afirmasi Asumsi, asumsi, asumsi terus Point of view kamu ada di, di orang ini yang lagi kamu suka Kamu yang nge-set si orang ini mau menilai kamu seperti apa Of course he likes me Of course he wants to be with me Lihat aja nanti dia juga nelfon aku, ngajakin jalan Lihat aja nanti dia juga nge-chat, nanya kabar dia terus-terusan mikirin aku, kok aku bisa ngerasain? Ngerti gak? Be delusional. Ketika kamu overthinking, negatif, afirmasi lagi. Tapi dengan syarat, kamu let go juga. Kalau dia belum hubungin, that's fine. Jangan fokus ke realita 3D saat ini. Karena realita yang bener itu ada di sini dan di sini. Oke, okay, aku akan berusaha menjawab kenapa sebagian orang yang udah berusaha manifest membuat seseorang balik lagi ke dalam hidupmu atau ngubungin duluan, ngajakin jalan, nembak kurs. Minta maaf segala macam Kenapa gak berhasil gitu ya Yang pertama karena kamu masih fokus ke 3D life saat ini Ke realita saat ini dia belum hubungin, dia belum obses, dia belum minta maaf Dia belum uh, nelpon, dia belum mengajakin ketemuan, dia belum nembak segala macam Kamu masih menunggu mana ya sampai sekarang kalau belum ada perubahan Kamu ngecek HP terus segala macam Kamu masih fokus ke 3D life, Tapi realita yang sebenarnya adalah di pikiran kamu dan juga di hati kamu di keyakinan kamu, kalau kamu yakin ah Ya udahlah ini kayak gak bakal berhasil Ya udahlah sampai sekarang dia belum hubungin Ya udahlah emang kayaknya dia gak suka sama aku That's what you will get Gitu loh Itulah kenapa sampai sekarang dia belum hubungin kamu Jadi please jangan ditunggu Mau itu satu bulan dua bulan You move on You busy with your life Ah, aku yakin ini pasti banyak yang relate. Jadi apa yang harus dilakukan ketika kamu udah berhasil manifest seseorang balik lagi, ngubungin kamu, ngajakin ketemuan, minta maaf, pokoknya lawan jenis gitu ya udah berhasil. And then tiba-tiba dia ghosting lagi, tiba-tiba dia ngilang lagi selang berapa minggu atau berapa bulan gitu. It's okay, that's fine, let him go. Jangan kamu kejar, jangan kamu pusing-pusing, overthinking, mikir aku harus gimana ya kak, baiknya gimana ya dia ngilang lagi nih. Ya udah biarin. Ada kalau lawan jenis itu kan manusia ya nggak bisa dimanifest uh, dia bakal jadi jodoh kamu karena itu semua ada di tangan Tuhan. Beda ketika kita mau manifest kayak uang ya kan, dream job, pekerjaan baru, pertemanan yang positif, dream life, rumah itu beda ketika kamu manifest lawan jenis atau manusia gitu. Jadi apa yang harus kamu lakukan? Relax, biarin aja, surrender, pasrahkan ke langit, oke? Okay? They always come back. Kalau mereka belum hubungin kamu, you doing something. Ada dua alasan. Yang pertama, you still chasing him energetically. Energy never lies. Maksudnya gimana? You chasing him secara energi Kamu masih ngomongin dia terus terusan sama teman-teman kamu, curhat galau. Kamu masih sebut namanya dia terus terusan. Kamu masih stalking semua sosial medianya. Kamu ngecek WhatsApp story, WhatsApp terakhir lastinnya dia kapan? Kamu ngecekin following Instagramnya dia siapa aja satu persatu. Kamu masih mikirin dia terus kayak, dia lagi ngapain ya sekarang, apa jangan-jangan, dia lagi nge sama cewek lain ya. Hmm. Dan kamu masih manifest dia terus-menerus sampai kamu obses. When you chasing him energetically, secara nggak sadar, dia bisa ngerasain energi kamu. Because everything is energy and you sending the signal to him. And now I want to focus on yourself and move on.